Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan dari mula di game Arknek lagi. Ada ya, video kali ini kita berada di server Cina dan di sini ada CC Sinder juga di sini. Ya. CC lagi dong. CC ngurus dua server Bayangkan. Oke, okay, langsung saja dan mapnya ini uh, daily dulu ya. Dan mapnya ini uh, seperti C Pirate juga yang kemarin tadi. C ini lagi gitu. dong. Nah, ini gua mungkin pakai skill berapa ya? Skill satu kah? Ya eh, skill 2 aja lah. Hmm itu tadi risknya nggak ada si itu kan, si babon kan. Berarti uh, itunya siapa namanya si spot itu? Gua gantiin sebagai ini aja ya, laba-laba kali ya soalnya tadi itu gua kelewatan cuy oke okay lah langsung 12 <tuh>, karena kita si tidak mau ketinggalan, ketinggalan ya. <tuh> oke okay. mana anutnya nah oke okay. langsung Bolehlah ni. Oi. oi, oi oi. Yo. Mata harus jeli, cuy. Okay, kita letak di atas. Ih, bagus juga tuh ya demi misalnya aduh -be skill 1 eh skill 1 atau 2 nih skill 2 oh ya hampir upa. jadi ngelambat nih ya efek skill pasifnya itu Mantap nih. berarti ini uh, risk untuk CC dailynya ini berarti dikuatkan pada laba-labanya, ya. Bukan, bukan agennya, bukan uh, babonnya atau apalah gitu okay. ya. Ya, bersyukurlah. Hmm. Oke, okay. hai. oke okay, udah kangen uh gua eh ini bloknya apa sih? gua oh, tiga, gua pikir minus blok nih gua takutnya itu doang karena gua nggak tahu bahasa Cina cuy. nah wah ini bahaya nih cuy. Kalau buat taruh ini di sini, takutnya. Eh. oh enggak ya? Yuk, yuk, bisa yuk oke. Okay. oh ada lagi? Uh, oh, parah nih. Kagak mampu, cuy. Texas, kagak mampu. Spot, come on. Ayo, ayo, ayo. Spot, spot, spot. Oke, okay. sebentar. Hey, hey. What the heck? Lewat tengah. Yang lalu keluar tengah. Mustafarunya keluar tengah. Wuh, nih, uh, what the heck man, what the heck man? Yo, yo, yo bisa yo, oke, okay. mantap jiwa. Yang bikin masalahnya adalah ini yang terakhir nih ya. Oke, okay, terima kasih. Itu laba-labanya tadi lulus loh, terima kasih ya.